Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys, di sini ada sebuah requestan lagi daripada teman-teman sekalian, yaitu di sini ada sebuah video dari channel Craft dan kita subscribe dulu guys sebelum kita menonton videonya dan buat teman-teman semua yang mau support langsung saja di subscribe guys. Nah di sini judulnya adalah gambus uh, padang cangkat mirma zamu rare kultur performance dan kita boleh lihat di sini ya guys ya. Nah di sini ada daripada uh, deskripsinya performance rare Chamni memang takkan senang jumpa lah zaman sekarang nih merupakan hiburan masyarakat melayu dulu dulu ya kan. Beruntung masih ada yang mengekalkan sampai hari ini. Tapi aku tengok semua pun dah uzu. Ah. Macam tu Dah dah ada tua-tua Macam tu guys Tak tahulah Berapa lama lagi Hayat dorang ah, Semoga dipanjangkan umur Alhamdulillah event ni Ada kerjasama Dengan JKKN So dorang record Dan simpanlah Dalam archive For the future Wow Persembahan ini Dipersembahkan oleh Dua orang penari Ya kan Dua orang penari Laki-laki Laki-laki pertama Memegang watak Sebagai pak lawak Dan laki-laki kedua Memegang watak Sebagai anak perempuan puan pak arab okey kononnya pak lawak ni nak mengorat anak seorang pak arab nih tapi pak arab nih dapat tahu dan menyamar jadi anak dia dengan mengenakan pakaian perempuan yang tertutup muka supaya tak dikenali. Oh, di akhir persembahan pak arab nih akan buka tutup muka dan lintang uh, pukanglah si pak lawak dan lari. Lagu berasal dari Arab. Oh, Oke, okay. ini dari uh, istilahnya perpaduan ya. Jadi perpaduan seni istilahnya Melayu dan juga Arab. Mungkin seperti itu, guys. Dibawa oleh pedagang-pedagang Arab zaman dulu. Adlan Bawa masuk kampung Padang Cangkat tahun 9, uh, 1971 guys Oke okay, Tengku Adlani anak tiri pada Almarhum Sultan Idris Memang tak ada formal record hanya disimpan dalam kepala turun temurun. Wow terbaiklah. lah So jom kita tengok guys saya sudah penasaran juga ini ya kan Istilahnya di sini adalah Gambus Padang Cangkat Makanya ada istilah gambusnya mungkin karena ini kultur daripada Arab juga seperti itu guys So jom kita tengok videonya guys let's go Oke. Travel Oke. Okay. Oke, okay, ini yang yang menarik laki-laki semua ya, sebagaimana dijelaskan tadi. Wow. Oke, okay. <laughs> tapi emang lawak ya, guys? Yang dari ya, katanya emang uh, jaspor hiburan seperti itu. Allah, Oke. Okay. Bapak oh, Pak kamu. guys, Pak Arabnya Allah, <tuh> <tuh> wow. Pertunjukan seperti ini nih membuat kita istilahnya ya kelakal, lucu lah Cetuh Ini yang nari masih muda-muda ya guys ya <San> <San> Nanti, orang Arab itu badannya besar-besar, guys. Ya, oke, okay. <laughs> ini yang coklat lucu banget, sih. Dia asli mirip banget sama orang Arab. Masya Allah, pabros. Ini juga vokalisnya sudah uh, tua juga ya guys ya. ya. Omir mazamo. yang oke, oh, ya. okay. ini ngapain juga yang putih ini? <laughs> kita lihat gerak geriknya tariannya itu lucu banget sih, Iya yeah. jadi ceritanya ini pak Arabnya ini ngintai situ gitu kan, ngintai putrinya gitu, tapi kak ternyata itu bapaknya, aduh. dibuka. Oke, Oke. Ah, ahh, Oke ya. Oke, tadi oke, oke, oke, kita semua oke, oke, jadi oke, okay, guys oke, selesai videonya so itu oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, otak saya. Na na na na na na na na. eh sedap betul. Oke, okay, so kita akan baca komentar-komentarnya di sini guys ya kan. Kita nak tengok macam mana komentar orang-orang pasal istilahnya kesenian ini guys. gambus ya, gambus yang ada di Padang Langkat Cangkak ya. Mirmazamu jurulnya Nah, di sini ada dari Azwa Niza. Indahnya seni dan budaya bangsa Makin uzuh dah seni ni terbaik tuan Untuk disimpan dan dipelajari hingga masa akan datang Betul lah Terima kasih lekom uh, Upload Zapin Padang Cangkat ni Masa kecil-kecil dulu Tahun 70-an Dulu memang pernah dengar Okay, Zapin Padang Cangkat ni Tapi bila masuk 80-an Udah tak dengar lagi Ah, macam tu guys ya mungkin uh, sudah lama banget ya di era 70-an ini sangat-sangat viral sekali ya intinya kalau di zaman sekarang di zaman 70-an itu masih viral banget gitu Ini berarti 70 ke 80 Berarti kan 10 tahun guys Semoga ini tetap di Apa namanya ya Dilestarikan seperti itu Oleh anak-anak muda Karena kesenian seperti ini Macam gambus Di Indonesia juga sangat-sangat banyak sekali guys Seperti itu Saya berharap juga di Padang Cangkat ini juga istilahnya Ber Apa namanya ya Berevolusi Seperti itu Sehingga ada penerus-penerusnya Kalau gak salah seperti itu Kata-katanya ya Kalau salah Dibetulkan ya guys ya Oke semoga sukses Nice video Rare Betul betul-betul sangat-sangat jarang sekali terbaik haha. boncit sangat perut tu betul-betul saya, saya nak cakap juga macam tu ha. Oke, okay, pandai dia orang berlakon. Betul, guys! Kan aku ingat awet yang menari tadi. Laki rupanya betul lah. Kan, de, dalam uh, deskripsi juga ada disebut, "kami seum so itu saja video kali ini, guys." Ya, hiburan tetaplah hiburan yang membuat kita bahagia. Tapi yang terpenting adalah ketika kita gundah gulana, ketika kita sedih, ya, ingatlah bahwasannya. tahzan Hazan, inilah maana jangan kita bersedih ya? Kan, jadi apa-apa kalau kita merasa sedih, merasa macam... Eh, tak payahlah maksudnya dalam hati tu gundah-gulana macam tu maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu kita la tahzan innallaha ma'ana jadi janganlah bersedih Bahasannya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama kita itulah keutamaan ataupun kelebihan orang-orang muslim orang-orang Islam Karena kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa akan eh, ada untuk kita sehingga apa-apapun yang kita minta kita minta kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan apa yang kita minta itu dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat faham akan kita sehingga Allah memberikan yang menurut dia baik untuk kita kalau tak baik Allah tak akan berikan untuk kita Wallahualam bisa so terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai terima kasih buat teman-teman semua juga yang sudah request buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram atau saja linknya dikirim di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh